Hello kawan-kawan, lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal cobai kostum ROM Asian OS Yubi Edition versi 6.1 di Redmi Note 5 Pro ya. Seperti biasa kita bakal masuk tewa flycopterlu dengan menekan tombol power atas. Sekarang kita udah masuk tewa, kita bakal lihat dulu datanya seperti biasa. Setelah selesai langsung saja kita install customunya dengan cara klik install. Wa kita arahkan gimana kita menyimpan file custom Lalu di sini diklik aja file custom Lalu swipe yang di bawah sini. Udah selesai lanjut aja kita reboot ya Oke okay, HP nya belum hitam ternyata Sepertinya ada yang kurang Saya bakal cari tahu dulu ini kenapa Ternyata kita perlu install magix atau root sebenarnya perlu Magic versi 26 Tapi saya cuman punya versi 21 Jadi kita bakal coba aja versi 21 nya sudah selesai kita ribut aja langsung Alhamdulillah ternyata berhasil ya sudah nampak buat animasinya kita bakal tunggu aja sampai HP nya hidup Oke okay, di sini ada sedikit yang mesti saya notice yaitu kostum room ini mempunyai FRP Jadi nanti kalau kamu lupa Gmail atau lupa pola di HP sebelumnya sebelum koinstal selalu kostum room ini Mungkin akan nyetak dia Nah ini Android 12 mungkin untuk bypass nya agak lebih sulit Meskipun ada jadi berhati-hati buat kamu yang lupa Gmail atau lupa pola ya adalah layar awalnya dan ini aplikasi bawahnya yang ada di menu dan ada yang membuat saya sangat kaget karena sistem Android cuma terpakai 3,6 GB wow. ya, sedangkan untuk RAM sendiri terpakai 2,3 GB dengan bebas 1,6 GB dengan detail pemakaian seperti berikut Selanjutnya kita bakal lihat fitur tambahan yang disediakan Asian OS. Pertama di sini ada Asian UI suite mengatur tata letak icon dan warna yang ada di Quick Setting seperti yang ada di video. Kedua ada Full Widget Notification untuk menampilkan notifikasi full dalam keadaan landscape. ada status bar layout di mana kita bisa mengganti style mengatur tata letak dan tinggi status bar ya seperti yang ada di video empat ada status bar clock background untuk memberi warna background di jam yang ada di status bar. untuk fitur lainnya sama aja ya kayak custom rom lain. namun untuk baterai dan ikonnya jadi lebih banyak pilihannya di sini. ini adalah hasilan tutunya bisa dilihat hampir Rp 150.000 dan di percobaan kedua turun sebesar 500an ya enggak terlalu parah sih dan bagaimana dengan trollingnya bakal kita coba aja ini adalah hasil tutunya bisa dilihat di grafik ini tidak terlalu baik di pertama sih juga ada ada trolling dan ketika saya coba kedua kali dalam keadaan panas lebih banyak ya trollingnya tuh Dan gimana keadaannya kalau di game ya Kita langsung aja menuju gamenya Oke okay, seperti biasa kita coba e -gamenya itu ARK nah, Pengaturannya itu seperti ini ya Kita klik dulu pengaturannya nah, Grafiknya medium dengan resolusi di tarik ambil mentok ya dan ini sama sekali tidak terlalu senele ataupun foam drop kita bakal nyobai multitaskingnya jadi kita buka semua aplikasinya dulu di sini dan nanti kita bakal coba buka ulang dia bakal reload atau tetap terbuka kayak biasa ya kita cepet ya videonya oke okay, sekarang kita bakal coba aja buka lagi ya aplikasi yang udah kita buka di sini kita coba pertama kali yang paling berat airkah ternyata nggak bisa juga dia reload dan ini kembali ke awal hmm, ntar kita coba lagi aplikasi yang lain yang ringan-ringan kita pilih kayak ini ternyata nggak reload jadi kalau aplikasinya belum lama dibuka dia aman aja Hmm, kalau yang udah lama kayak gini dia bakal reload jadi selisih 2 atau tiga aplikasi baru bakal reload lagi ya untuk bugnya sendiri saya temukan ini pertama kali yaitu Audi. jadi pertama kali saya coba hidupi Audinya tuh, nya itu HPnya tiba-tiba mati dan gak bisa hidup lagi yang terpaksa hidupinya itu mesti di ulang balik dari awal lagi dan setelah saya install ulang Hmm, kayak gini, baru saya coba hidupi Audi, Audi hmm, hidup Audi Audinya lagi. Dia ada hidup, nggak ada masalah. Tapi saran saya lebih baik nggak usah dihidupi lagi Audinya, karena bikin rusak. Book berikutnya yaitu navigasi barnya. Di sini saya coba ganti navigasi bar dari navigasi bar gestur ke navigasi bar 3 tombol. Tapi yang terjadi itu tombol tengahnya nggak mau muncul, dan mesti apinya mesti direstart baru terakhir baru muncul. Oke, okay, itulah tadi review hasilnya ya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya untuk style ini bagus banget sih. terasa kayak nostalgia gitu status barnya. Ya, untuk apa, Rekomend banget sih untuk lihat kekeyan Dan untuk game nggak terlalu cepat pengas juga Sekian dari saya, bye bye